teman-teman, kembali lagi bersama aku, Fendi aja Paja di channel youtube FWA Hari ini kita bakal lanjutin gameplay dari t Galactic Bersama tiga teman aku, aku langsung join aja ke mereka Oke, okay. udah kok lagi joinin gue Cuma kenapa tidak bisa Oh enggak deh Layarnya ngebug, woy. Nggak gerak. Oke, okay, dah. Kok gue engineer? The hell. Again. No, jangan tinggalin. GG. Ditinggal temen. Oke, okay, kita ada di rock lagi uh. Kalau ini kita misinya ngambil alien egg-tel 6 biji Alien egg-tel mana, aku juga gak tau <tuh> Egg Cok itu pernah, itu pertama kali main Lupa Wih, kok cepat fin. Bacet kontol Kasar Bacet kontol, katanya Lagi PMS di ya, ya, ya. ini oh, tidak? Gua lagi tol -tol. Oh, Anjir Hold. Ini apa? Ini banyak batu-batu ini nih ini apa sih? S? Buat update ya. Ni apa anjir? Biasa ya. Apa tuh biasa? Baik diceteng RL. itu? There's good 6 anjir ngeselin. You're a rocking Donkey, Come here! The swarm is upon you! My right <sighs> <sighs> <sighs> Yeah, damn boy, see what's it under? Oh, Messi baru juga mulai Karena Alia naiknya masih dapet aku Setel Dia cerah nih, I don't main-nya HA! WAKEMOL! WAKEMOL! Dia main gua gitu, jadi dia goblok Laba-laba-nya pakai Miner dong Big X BG BG Itu ada bolong hei Bolong Ben bolong tuh Good thing we found Ketua i at first ya well <hums> <Ha. hums> down! Ini apa? What the hell? Ada listrik Apaan listrik? Ada musuh listrik? Kok ini emang ada di kemarin? Nggak ada, aku baru sekarang Salah game nih mm. Ini apa? <tuh> Lihat deh Kita bakal ke situ loh, banyak amat dah Lepada yeah. di mana dah? Jalan, bawa jalan kan? Gue berasnya dari Misah Tunggu hidupin gue dong Wuh! Eh, mati dia! Iya lah Deket kok Sekarang gue jadi decoy disini Tapi musuhnya banyak banget sih ini, keliatannya Udah kayak lair <tuh> Tuh, tuh, tuh, gue tuh, pada. Liat gak gue? <laughs> Udah kayak leher, anjir. G-gaming. Terima kasih. tuh, apa sih itu? Gitu diambil lagi. Yeah. Oh, yeah. right so Butuh loot eh? butuh supply, eh. Hey, man. yeah, no, no, bisa manggil supply, ya? Talk. <tos> Aduh, ngalek! Apa itu? Oh, ngalek apa itu? Kayaknya ada Ngalek, yang terkembang nih? ada banget banget Next, next, next, next, next, next. <suss> FPS pembayaran FVSQ drop Hades mau udah Huh gagal deh hmm. Ini difficulty berapa? Kick maran dia Game sulit. Ya yeah, uh, shit. Wah. Wow. <tongan> As you know, it's missions good chariot awaits, gentlemen move out, recalibration of gravity is commencing, Cobaan dua. Uh, Tuh, jangan ayo, langsung ambil Tungguin beres WP. Gua jangan liat Gua jangan Pae Gua Itu bilangnya jam 5 jam 6 mungkin udah minta dijemput nanti enggak tahu pun gitu udah ngomong tadi tet tet tet tet tetel sama sekali a lot of i've keep us distance to the resupply pot because they tend to with a bang and injury from the resupply pot is not covered by your insurances. Okay. I'm gonna die! I love you guys! Tidak! Tidak! Ini ada gold, nih. Tuh, apa-apa kok ada serangan sih, anjir. Kita udah mau mati lagi, gua. Wih, need try -nya banyak banget. Ya. Udah mau mati lagi anjir gua. Gelo. Sekali juga tuh. Heal dulu aja. Tuh panggil slot bisa mah. Bukan ada sugar. Report juga bisa sebenarnya. kalau habis banget. Kali mati tuh. I ada ruangan nih Everyone Di drill Ke kanan dikit ke dik Sip Ini Nitra lagi nih Oke, okay, ambil ambilin dulu Feel much better now. We can't sorry, orang eh. One to the mine. Oh, Call for Molly. Where is that damn tin can? Manager, what eh? Yeah. Where Molly? Where Molly? Come here, baby. Pintu, di sama, sama. Bilang, bilang Ini di ada nya nih. Sabar, sabar. ngambil Ini dapat ya? Ini udah kebuka. Mana pada? Where are you? Where are you? Where are you? Where are you? you? Nah, uh -huh. nah, mana ini? Ini di di yeah. defend, defend, mana? Ini Ini di Ini di bank. Ini di di bank. Ini di bank. Ini mana atas, di atas, bomber awal, oh. Hiya, bomber, ini gitu kan. nah, bomber lagi. Kalian, kalau kepepet, harda ngumpul di gua deh. Kita bakal kasih shield ke dalam shield mereka, biar gak, gak bisa nyerang. Oh, gitu. hey, ya. <coughs> I asked them questions around Slowing here. down traffic! Let's show them some pain! Lloyd! Watch and learn! deh ya, pas saya telara dulu deh, nggak udah ada lagi, belum, cuma Kuat lagi nih mbak toba buat upgrade nih Damn, gonna... Suara situ. sih tuh? Naik terat tuh mm, gak bisa Bisa gak? Kok <tuh> keringinan gua? Udah Ada Oh Nah, ini dari mana? gimana aja. Oke, Thank you. made a platform. Woo! Don't got room for more. Molly is on the way. No more room. Time for deposit. <coughs> platform. I can't carry anymore. Deposit. Tumenai Tumenai take deket yang ijo-ijo tuh siapa Mundur lagi Fan belakang lu, Fan Oh, deket si Kylyph tuh eh, Bentar, gua suruh buku Timaaang Oh my god! Ini apa? Kalau nih apa? Magnite Ada, mau ambil tahu lagi? Cepat izin ini. gara uh. Masih sih. Where dulu ya. Wah, oh, lagi anjir. <laughs> Ada lagi mudanya lagi. Ini sini dia, Tolongnya udah diambil Udah. Atuh. Diki mati di mana, Diki? Oh itu. Wait. Oh, apa? Ah, fuck. Gue udah mulai butuh nitranic cuy Shield ready again So long suckers Eat It teach taha uh -huh. okay, ge Anginnya anjir, anjir! Panggil itu dong, duit Supply, lu rokok sisa 10 anjir. Gimana cara aku naiknya? Supply dong, panggil! apa hmm. pada di atas tuh, mau apa atas apa apa apa apa di apa apa apa apa apa EG apa apa apa apa apa apa apa apa bawah apa apa apa apa apa apa apa apa apa apa apa apa apa apa apa apa apa apa apa apa apa apa apa apa apa Oh, kayaknya bisa semua, bener ya, Emang bisa tuh, ya kali, cuma engineer doang Sekali satu doang Pakai 80 Nita Manggil, bisa lagi manggil juga sekarang Kau ada Nita Ampok lagi 110, sedih Tuh, satu lagi udah ambil, udah semua, Oke. Kalian bisa naik ke atas tuh katanya ada scout Neneknya mana anjir? Untuk buntu Yudahnya <cermin> Kita ada di belakang ya? Dia sini Mau diambil ya kan telur nih. Ta -ta nemu satu nih. Ambil lah. ambil lah. mulai. 100% over here. Hurry please. One hein, Ready to be filled. ambil lagi Apa ambil lagi? the smell it lingers the smell lingers lagi mana NK? di bawah tuh Iya ke bawah ke bawah panggil mulainya mulainya di mana? gua bentar, gua gua, gua, gua, gua Oke, udah naik. Call nih. Oh, jok, oh, jok. Engga, ammo dulu. Timber! Place, place. Drop pod has arrived. The mules been called back. You've been Drop pod departing in t-minus five minutes. I'm taking some of the ammo. Yeah. it? Oh ini dropper oh, Belum tmule belum masuk ada nggak? sakit kan dingin nih oh, Udah oh, ngajin, Alright. Oh ah, kenapa ini gue? top Ya langit anjir ini bisa masuk. gua juga <lamban> Gila. Undanganmu kan? Udi. Difficulty 2 doang. Si Alan jadi enggak? Gan, gimana kalau kita lanjutin malam aja? Pada mau enggak malam? Bebas Jadi Tadi mau Overcooked Hmm, <laughs> <tis> Overcooked mau pada Redding ya? Oh ya, lah Jalan malam nih Hmm, -mm. mm, ya deh Tapi mau disuruh sesuatu dulu Oke, okay, jadi kita lanjutin yang tadi Tapi temanku lagi lah hatu, jadi kita bertiga dulu Tidur, nah, <rek> nih, kan? Ini bukan yang tadi kita ini? Atau beda lagi? ini yang yang yang bawahnya. Emang misi juga banyak yang repetitif. Berapa? mau beda lokasi. Ini dari mana apa sih Frozen? <merasôt> <betul> <tid> <menjay> Bapak, santakin gua kemah mau liat Cyan, bukain jen Mungkin tanah-tanah gitu tuh Gold, Aitra, eh bukan Aitra dah, Rage Saga Gw Aitra Itu itu yang tanah Oh ya. ah, ini nih? Itu tanah Iya Itu yang tanah-tanah begitu berarti ada yeah. Tuh, itu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 Kok oh, bisa. bisa? Ya udah. aku bisa main gini aja? Betul lah kita lah High Lift. akan bergabung dengan ekspedisi menambang dan mengambil telur. Mengambil telur. Cari telur kan. Tahu kan caranya gimana? Jet tap lihat yang kuning-kuning. What? What? What the dog sweet. Ready to use, Molly Mau beliin? Molina. What the hell? Hmm. Move, okay, gue cari eggnya nya No, gitu toh? <coughs> Molly Jangan yeah, ada yang mati. Jangan ada yang mati. please. Molina. Oke, okay, di depan gua ek nih. Siap-siap, rame ya Kita bisa pisah, anjir <laughs> Ek apa? Eh bukan, eh bukan, bukan, bukan Mada Mada Mada si molly? Aduh, aduh, laba-laba Aduh, aduh, aduh, aduh. Here, Molly, come here. Anna Molly? Matti Sigueni. Oh, ada mas. Panggil lagi aja, Molly. Kalau nggak ada, bisa di spam. What? <laughs> oh shit. Apa ini? Defend. Kau di mana? Aku di sini. Oh fucking. Naik trai, naik trai. Mm -hmm. Take it. Oh <laughs> iya. <laughs> Beterna, surrender. Kamu ini mulai lama sih benar. Nah, nah aman kan? Ini difficulty dua, wow, gampang. Seperti di mana sih? Biar tap aja, eh, ctrl aja. Belakang gue. Ada. Wah, anjir jauh banget. Tunggu dong, aku e -e mau ke e situ juga. Oh iya yes, sih ini Ini ada sepuluh oh, dalamnya yeah. Penetrasi bisa ya? Tolong jangan oh, Awas lor jangan pecah Eh, eh ketemu lagi lor Defend Anggap aja terus deposit Gue belum doktor Defend lu di anda sendiri awas Rambut-rambut ambil egg cards ada... ada swarm Gak oh. oh, ini dia egg... eh bukan Itu gimana itu? Anjir, oh, anjir kejoto dua kejoto Cyan bang, using Molly-nya Shit Ini Molly-ina Molly, nah. Semangat, gua maning dulu Cash. Oke, gue. Ada kan? Wah, itu di situ. Ha, naik Pak. Udah. Aman go. Udah wave udah beres. Thank you. s***** Terima full, Go full. Try, nih Tunggu uh. Itu, oh, saya dari objektifnya yang mana ya? Gugus hit. Like she's bigger on the inside eh, terang, ambil aja. Yeah. Ternama, go blue Gold, gold, gold, gold Eh udah, oh. ya. Belum itu, jangan Ada, jangkan. ada chan oh, bawah ada kita Deket, deket sini. Nih. Ah, tolong kata mau. sekalian Sini, Chan. Well Siapa Kayak yeah. oh, Iya. Mana mana Molly. Aku oh, kita cari-cari duit dulu. <laughs> Berde mana anjir? Masih dalam ini gold, gold tuh jadi duit. Kita. Kenapa enggak masih ada tua. gold dikit nih. Betul. Gold banyak tuh. Return. Oh ini Bismor. Bismor tuh buat yang itu ya, update ya. Update yang kuning upgrade. Upgrade weapon. I don't know. Surrender Belum melihat aja okay. Boleh melihat aja Eww, what the hell is that? Ah, pasti Oda. gue tembak lo Apaan <laughs> sih itu kayak otak anjir geli Tau oh. Melihat Eww. Eww Before Udah habis ya Cave-nya Habis kayaknya saya kev ini kev tingkat satu soalnya, tingkat satu mau pendek soalnya oke asik oke okay, pulang jadi hey, babak super udah mohon mulai tapi kita gak pake ini sempet sekali, supply pot pro top-down has arrived, retrieving the mule good then, mule ee intensifikasi aja case-nya lebih deket HATEM langsung nyampe, aman di sini nggak ada lava kan? belum ya, ntar ada T-REN ntar nah, yang selanjutnya kan kayak yang tadi sore nyoba apa sih? S Udah <Lipun> dingin dingin nih itu mah Mana mulai gue pengen dekosip Udah mah supinya dia awas meledak Mulai mulai bukaat Yo gue cek ke kemenangan Aduh Ditafone anjir Uff. Get away from me habis <laughs> <laughs> <laughs> <Jalan. laughs> <laughs> <laughs> Lah, ini mana? Smoke, eh? Udah semua, kan? Udah, udah. You guys, kita beres nih Oh ini masih easy itu, easy, easy, easy, easy ini mah. Naik deh, butuhnya satu. Mana yang putih baik? Asiknya siapa ada dong? Bukan Bismar bener tuh lihat ada jadi ini yang buat upgrade kuning ada merah-merahnya. Mega level. Kalau sudah masuk. Nice. Ball, missions apa ya apa itu per point? oh bisa, bisa, bisa. lost eh, oh, tidak di mana Jupiter selama ini <laughs> Damn, I'm good at this! Buat apa sih per Cek aja di... Udah gue udah. Udah ambil. Terus, ngapain? Yeah, gue nanya poinnya. Yes. Uh. Fuck. Get out! nggak ya, munculin itu gimana? nggak tahu kayaknya terus kali itu buat solo kayaknya. Oh buat solo? pakai perkir di ini, Fendi di yang tap perks sih di, di yang sama. hehehe <tuk> kampret banyak lah. ah. tap perks. iya yang yang tadi itu ngambil perks yang tadi ngambil apa sih nih di belakangnya? Mau main bola luar oh. oh. my god baru tahu. Itu sangat kecewa enggak Through the power of friendship you botek di end deal. Ah, had to speed. Or. See you in hell, right on after an is it. Nilai tak juga simpan damage bonus. Mami, mami, mami, mami, mami, mami, mami, mami, mami, mami, Oh, nyoba, nyoba mami, ini gimana? mami, mami, mami, udah bisa beli minuman kan? <mulia> Maka berapa? apa kuning, Kul tiga Guning Nggak Ego Eh, kuning Nggak bisa mencet Ego ke bartendernya. Kalau ada yang ngomong, oh, kalau masih ada minuman nggak bisa di depan Nggak ada, kosong Minum minum, mabok mabuk dulu, mabuk dulu Oh, gila Bitch Bang! Tambah bang! Tambah bang! Gak bisa, bisa anjir <laughs> Gak mau di interact ya udah <laughs> Itu... Itu ngisi dianya Gue nyolong dari sini Gak ameng! Gak gas! Eh anjing! Nih dia ilang! Belum gua minum anjir Woy! <laughs> oh, tambah bang! Tambah bang! Tama weh Nah, nah nih yang lope, yang lope good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 biar nih tadi tangan aja, what the tiga dua, satu ya bang, bang bagus dilempar lagi lagi lagi ayo barang lagi gue mau putar, kelas Bisa mabok ya tadi, tadi, udah mulai goyang-goyang. Oh ini ya Kok gua belum mabok-mabok ya? Lu belinya mana sih? Tau -tau -tau banget. Yang atas coba. Yang oh, yang biasa. Gua, gua beli yang bawah soalnya tadi. Tau yang atas kayak, yang bawah mah kayak organik. Oh gila raih banget yang ih kampret dimatiinmu sama si dirinya enggak ngomongin selanjutnya gue mesti bayar tolong aja buat lo kelatih guys item dulu mega dia udah pulang dia berangkat dia mau nyoba dulu bisa gak sih ngomong tau gue bisa-bisa Oh, ya, kamu marah Iya, tuh, tuh, Ya, lagi lagi. Musiannya banyak lagi nih, ya. sih, Abis Habis, yeah. Iya, <laughs> <laughs> <laughs> <mabuk>. belum mabuk, mabuk, juga aja. Yeah. Kalau kuat, dah kok belum deh. Nggak bopkin, pesen lagi <laughs> Ya aja <ampun>. Get out <laughs> Stop dancing and get to it Stop and get to it Eh, bisa ambil joget dong <laughs> <Get in laughs> Mabok lu gue bener Keraa nah, biiiitch Iya yeah, mab...eh? Liat-liat <laughs> gara skinshotnya gua Gua merasa bayang-bayang ada orangnya kayaknya Kayak ada motion blurnya yeah. oh, Gua tambah parah Lalu gini Wih ya anjir Gua ga mabok-mabok ya Ah gua langsung mabok Wah Mesti di spam terus, aku minum lagi, minum lagi. satu aja, yuk. Kayak ini. Dü... Gema, ada... yang masih ini. Jadi jadi banyak nih, selanjut nih. Ada susah nih ini. Kompleksitas <spec> tiga. Pedar. Untuk apa? Untuk kejayaan petani. go beliin. Ini buat lo. wah. Iya, gua ngomong, gua ngomong dong. Gua ngomong, gua ngomong dong. Gua ngomong dong, gua ngomong dong. Gua ngomong dong, gua ngomong dong. Gua ngomong dong, gua lagi rehap orangnya biar nggak mabok dulu mau kayak lama. Huh. Ya kita kelasnya benar semuanya satu-satu-satu. Ngetuin ini udah susah nih. Stick Turkey, to stick together. Difficulty tiga. Yeah, kompleksity. Eh, gue masih mabok. Oi, gue masih mabok akhirnya. Mampus Bro, udah ga, lo ya. udah Jangan ya, ya, mabok ambil penyakit Berangkat eh, langsung Oh, penetrasi Waktu oh, itu banyak yang Banyak ya? yang waystrik iya aja mabok gua kampret Masih mabok koi? Gue juga masih mabok Mati gue, mati, mati, mati udah <laughs> Masih mabok anjir Masih mabok anjir kenapaan? Ini benar kan bukan hasil mabok gua kan? Mati, rasa gila Ih ini ada, ada yang listrik, benar ya, ngeselin juga Udah mati sambil mabok kamu kek Gegean sir coek Ini arak ar ar arak. arak, bukan anggu meka itu anggu meka Gua ke kailiff, gue ke kailiff Gimana sih tuh makasih, Chan. Ada suar, <tiar> dia. Di, di, di, dalam lubang gua Abang mana? Cara gimana? Gimana? <tiar> <tiar> gua enggak <masuk>, <tiar> mau Entrancenya Ini udah ada nih, siapa <tiar> nih? <tiar> Eh, apaan tuh? Oh, KENTUT dia aja. Oh my god oh. <tears> <tuk> Bisa Bentar, Itu, di belakang masih ada oh, yang nice. Tuh, oh, bisa ngebolongin sedikit? Oh, ini nice, Gila awal-awal dia ada awal kayak begini Masih mabuk lagi orang gua? Gua masih... Gua masih mabuk aja kayak, kayak pake kacang otot ga gini aja <sumpting> Hehehe <tuh> <dia. tuh> iya Iya <tuh> Jangan mabuk Ada biru... biru MKA-nya Yaudahlah Ini ada apaan? Yaitu Anggurusat Ini nginin nginehin kabel bukan? Bukankah? Enggak, enggak kita nyari... Aku, itu kanan atas Amp. tuh Aquaros meninggal aduh ngalek oh, boloket tuh kayak jamur ya guys oh, oke okay. tunggu kebuka dulu buat ya nggak nggak Ayodoh. nggak kebuka langsung kebuka dia jamur warna pink warna ungu gitu oh bukan kok salah salah dong ini ini ini kayak gini nih Ulu Dah, elh, pulut kfc, dah, dah, dah, dah, dah, dah, dah, dah, dah, dah, dah, dah, dah, dah, dah, dah, dah, Sampai jumpa di bawah Mana Molly? Barang-barang aja, I jangan mencar Hah, botonya gak ada? No, Terus gimana? di mana? Gak bisa, jadi kita langsung nyari aqua rose -nya berarti gua langsung di drop langsung birthday the yeah. Oh ya oh ada bareng -bareng ini, nih barang-barang sini bismore bismore bismore barang-barang dulu ini swarmnya nya datang udah pada di mana gua enggak tahu gua wis mabok anjir oh, oh god we get the fuck i see you dip <laughs> up <laughs> Hei <laughs> <laughs> <laughs> <God. laughs> Ada Nitra nih Coba tentacle got me <try> Kayaknya kena tentacle the Oh ada yang terbang deh Sven Tak ada lihat. Bisa nggak? Kan? Kan? Oh, no, <laughs> no. Kenapa? Tertakal? dia parah banget datang gua bingung jalan. Terlagi. Ah, hu gua tadi deket Ah tuh. Ausik, oh, atasnya atasnya. Jangan turun turun turun turun turun. Nah, hati-hati. Serigoma -hati. mati gara-gara itu juga hmm, Ada mana. yang gede lagi. Ih kok bisa gitu sih? Canda. Canda mana anjir? Duo like really. via Discord. Ya, elah gurunya habis. Ya udah dulu, ven <laughs> dulu.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 Ya steam bisa gak? Klik kanan gua? Gak bisa ya? Gak bisa Gak, gak bisa, gak bisa Eh, udah lah balik kayak kita It, Itu, itu gua nyangkut tuh kan? Gak, ada Eh, hilang. Gak nyangkut, coba di parkin dulu Bukannya bisa lah, game out Mid game Bisa, tapi gua ngebuk Walaupun habis sekarang orang, -orang masih mabok, anjir nggak bang, itu mau riset lo nggak? lo pada nggak usah lah, gue suka main pokemon seru, Uh, udah nih join chan. wait, mau join gimana? udah join fat, biasa lastik adalah fakulti 2 turunin 1 multi oh. bon. yang Eh, dapat. Oke, okay, Kok gawang nih? Eh, goblok. Lupa. Return, retreat. Eh? <laughs> hot potato hot potato ah hell surrender oh anjing kagak gue oke ramusuh lae lae what the hell is this wo apa nih Apa tuh? Buat main bola gitu, jaga gawang, coba gue pasang sini Nah terus, lu pasang ojong situ Terus kita ngapain? Bisa nggak, Chen? Ngendang? Hmm? Nggak, nggak bisa Bisa Oh gitu Anjir, lu banget ya game Di klik lift, di klik kiri aduh, aduh, aduh, kenapa nih? Nggak ya. usah, multiple season ended lagi Udah sekarang. Entar aku juga rejoin, guys. Pada invisible. Ayo. Sebel, lu. Ya? Kita main futsal lagi, guys. Lu jangan bisa main futsal. Stop party work, team. Time to get to work, team target get work team dulu <laughs> <laughs> aja eh, minum satu eh, ga, ma ma ma ma ma ma mabuk lagi <laughs> <laughs> sini dah main futsal dulu di mana? data ya gue di mana? kai oh. mau bisa gue invite kai? Kalangan gua. di sini chan di mana? gua gue kalangan sp itu, <laughs> wiki apaan kok gue? nih nih gue di sini nih ah, ini futsal yuk mau putar bang Uy. suit up let's roll Oh, diklik ya? di diklik kiri ntar Tuh, tendang ya tadi. jangan, dilampar, oh. jangan lempar jangan lempar. jangan oke. Diklik kiri kiri kiri Nah. <imugur> Pecah kan anjir. Mana boleh <imugur> <imugur> Oh my god. Mana lo? Lagi. GG berdiri lah kok ya <ilang? imugur> <imugur> Mana hilang? Oh ini. Eh. Lucu anjir game. Kita kok pegang lagi. Parah handball. Handball. Gege. mulu aja the fuck. Ha. Clear atau ada kan? Anjir jago. No. Dan pakai Mana anjir bolanya? No, no, no, no, no pitch, no oh. oh. Ya, <laughs> <Buat nanya? laughs> ya gagal. <laughs> Boleh masuk rumah tetangga udah oh. ini bola, ada bola. masuk juga ngabis bisa anjir ini bye tinggalin Gageng. Oke okay, kita percobaan dua ini turun nyari tujuh aquaeros di sini nggak ada mulai dari difficulty 3 sekarang diturunin jadi difficulty 2 Semoga ambe lagi Semoga saja. Out of ammo. Rocking Stone. Rocking Stone. Oh, siaran, siaran, siaran, siaran, siaran. Baru jatuh juga ada. Ih. Eh, ada gede, ada gede, ada gede, ada gede, gede. hati gua <in tuk> Wah. <Wow. suk> Kok juga mati kenapa ini? <tuk> <tuk> <tuk> gaming. -ga <tuk> <tuk> <tuk> Itu tulernya jangan ngebakin atasnya Tulernya pakai telur anjir idiot Maunya Oh, Sleaf tuh Bikin lo melayang Tadi gue kena gara-gara melayang, anjir Thank you God damn. Uh. in the eh ada molina ada molly i miss you girl i miss you girl cari eh hey, Nitrat ini, nitrat itu, gue udah full. Apa sih lo Apa bocil lu? Gua bilang, "Gua bisa supply juga, gua." Bisa jadi, bisa kan? Wajian carry ini, Cerebo, guys. Cenek canai ke atas, pakai okay, grappling kalau butuh. Beneran tegas aja. Oke, oke. Ini gaming. Jadi lanjutin. Ini agak. Ta, bitch Mati kau semua. Hai. Hey. Hmm. Oh, full, full, full, go full. Ke mana dah. I have no idea. No, ya full. Saya buat aja lah, yang penting. Akwaros, Tanda oh, ini pakai kontrol klik. Oh, itunya saya Iya. Yeah. Gila. Misalnya ini impossible. possible. <tuh> nah, ini tomato banyak. Ya me. Halo. Ada ada mau my Sama aquarx aquarx Entah Contact, lock sih. Tidak mengenakan banget suara. makanya. Tai motherfucker. ada terbang. Mana Tuh. Eh, anjir enggak ada yang ambil. Ah, apa sih? Ah, apa sih? Ah, apa sih? Ah, sih? Ah, sih? Ah! Aku maksudnya dia nah, ya. ekstraknya gimana? <tuh> Jadi bakar itu ya, bola telurnya? Aku buka musuh lagi. Nih, bonatnya ambil nih, oi. Dia itu lo kancho yang Ih, ada laba-laba nih. Ada ada laba Panggil aja. 5. Oh, ini bonat nih, ambil nih. Bisa enggak? Eh, bukan deh. Ini ada, ada ininya, Luti ada pelurunya, ini juga Bukan, bukan Kill, kill, eh. Ini sentry, yang dealernya ada, ada pelurunya Ayo, ini yang butuh grappling hook Let's go HA! Angkat Ayo Tapi kayaknya bakal jatuh deh gua penetrasi nih. <laughs> apa sih? Israel ya, tuh penetrasi anjir jelek lag <laughs> apa ya kata-kata gue? -kata Sodok gitu. <laughs> Dibolongin. <laughs> aneh semua deh. <Acat>. Ya. <laughs> Digali kayak apa An kayak anjir. Anjir semua masih canda yang baca mah. Adeh jatuh gua. Cet. <laughs> <Shit. laughs> itu kan bahasa baku. Baku? <laughs> <laughs> kalian kasih <laughs> dead sadir dead di sini banyak patel log ya ini eh bunut eh berat apa bukan telor apa sih kamu apa sih kamu nih beratnya ayo ya dai ini apa kpc sih Aku di panorama, gitu, yang tengah. Linggali yang. Yeah. Nah? Oh, Nitra. Nice. Players, ah, gotcha. <tose> <Cave crow>. <tose> <tose> Ayy, you dong jalan bang. jadi ini lagi drilling kan. Eh, tapi nggak muter loh teh. wah ini apa nih? bismon. guys, I am blind. look over here. bismon ambil tuh bismon. banyak bismon. Ada yang mau ngomong Gue Gua mau ambil, mau ambil supply nih. Gua uh, di atas. Gagang bentar gua oh. ngerti, ini kita coba ngapain? Itu kan <tuk> ada yeah, di atas. Iya, ini di. Oh, aku harusnya itu buat nyalain mesin nih nih. Tuh aku arah jadi bukan aku harus. Iya, pokoknya gitu. Eh bunuh. Buatnya mesin emang. tahu itu kan ada mesin tuh di tengah, cuma batinnya habis yeah, probably Oke okay. Gue panggil supply pot sini ya Eh sini nih Coba itu buatin itu ke atas atas tuh, grabbing hooknya Kayak waktu nanti atas Udah anjir, cari aja Memang ga langsung semuanya eh eh how good get Getting going to go to RETURN! ada pantut hmm. Gila ini telur Jangan tembakin anjir oh my god geli banget <laughs> Mau dia aja cuma, Memang Cuma tutup aja anjir Penetasi... Ini ada Beast Morph Duh abisin ya ga Cepain join in APA KAMU LABA LABA oh, yeah. Warm Eee... Iyumang the Gila itu di bawah Anjing Banyak kok. Ayo Mau ngebom ya lu Gatal ya lu Demo shit dulu dong Masih punya bom ya udah Yaudah gua kasih tuh <tuk> <tuk> Jangan menyesal aja Ah shit, mundur mundur mundur Dek Dek Dek Dek Gua kasih shield masuk masuk masuk, sini, masuk masuk Mana itu? Banyak banget. Mundur, Dan. Tidak mau <tuh> <tuh> Ada yang gede doi Taket taket taket Enak kecil mula nih kecil Tanahnya biru oke okay. Aduh mati gua kristal Mana birunya itu? Tanah tanah ada kristal birunya Dewi deket sih. Lagi mau banget gua pakai grappling hook. Mana gua jadi kecetuk apa? Coming fan. Udah kalah lo, Chan. Ada banyak musuh dah? Dua doang. Oke, okay. udah mati, udah mati. Ada ada ada si ini siapa tuh juga ya? Hmm. Ada sentry lo ini mau ngebrang kesana gak? mau ngebrang gua bikin grappling nih eh. gua ada apa-apa ayo udah gausah yeah. ini mentok abis Lord, ini banyak tuh banyak tuh gilang banyak gulang anjir teman-teman. canda sama demennya telor bogor sih <laughs> Lori bukan lori itu. Hmm. Ini kayak ada meteor gini apa tuh? Aduh. The hell is ada bulu babi anjir. Kenapa? Ada bulu babi. Bulu, ah! bulu. bulu babi. Bu Gue <laughs> gokil, makanan aja <anjir>. yes. <laughs> deh. Udah, gue Kristal Crystal Duro. Oh shit, gue gimana nih? Gak ada apa-apa di sini. Ah crap! Nice, we got lucky. When I ripped my pants, oh, I think that I had everybody on my side. Ah shit! But I went and blew it all sky high. Ah, pasti kamu. Ah, pasti kamu. Classic lah. Just hmm? I oh, just because, ah, hmm, apa sih? Perfect, ah, udah kalian, apa itu? Eh, friend, naik lagi, friend, buat ke Grabinggo ke atas tuh, gue sih, kalian mana? Wah, gak bisa aja sih, tinggi itu. Gak, gak nyampe, iya, gak, gak bisa satu-satu. Dari sini naik, naik lagi, naik lagi, naik lagi. gitu. ada mana yang paling tinggi? Ah oh, ini ya, ini ada satu. Oh udah, udah. Oh udah double sama kayak tuh Bukan kelar, itu ada ada suara baru. Oh swarm so baru. Oh shit, bos. Itu bos sih. Ya? Anjir jatuh, jatuh, jatuh mati gua. Si Sekarang mana kok turun? Ada bos, cuy. Dimana, dimana itu? Bosan itu bos sih di atas di atas di atas itu di belakang lu. Oh, oh iya. benar itu bos. Gulan gulan gulan. TW. Lu gue jatoh Wah, gak aneh coy. Udah guys, sangat banget. Hidupin dulu, hidupin jangan sampai mati ah. semua. Ini lo depan gua, habis itu gua hidupin Duke. Di gua bisa, gua bisa pakai shield Kalau gua pakai shield, orang, musuh gak bisa masuk, gak berani. Orang oh, ada ada bisa. <laughs> Wah ngasih bom dia anjir. Pantatnya tembak dong. Wah, wow, bombe isinya anak kecil. Wah, mati. Coming Pendi. Gitu, gitu. Ada mati, bosnya? Belum aja itu darahnya tebel gitu. Ah, Ada itu anjir. Ada shield dia. Bangun, shield. Bangun, bangun, bangun. Thank you. Dropbox ah. box. Flight <laughs> <heart> <laughs> Aduh, Smoking if biasa. Wow, boyap. sih weak spot-nya enggak ketahuan Waduh, di presentasi gua. kok bisa hidup. <tons improved> penuh gak jadi? nah shiiiit patutnya patutnya nah ayoo pada pak keken gua ke tek dia ada pas tek toknya aja buat ngisi seal ya gua mati iya padahal gua gak kena eh kaya kaya serem matiin omongong kaya gua ngedekoy si fendy dulu tuh fendy lebih aman tuh hidupin fendy Lu juga aman aja, sebelah lu terus. Semua di belakang gue, hijau-hijau. <tos> okay, okay. Kan awas, kan belakang lu, belakang lu oke Anjir, gak dapet, dapet gitu. Shield dapet, dapet tuh. Kayaknya ya hilang. Setnya bentar lagi. Oh shit, udah kayak jauh jauhin gue ya, guys. Anjay, mau turutnya tuh. Turetnya kamu masih pada nembakin gitu kan? Yeah. Plotus, Turetnya yang bunuh? Iya yeah. <tongan> Maksudnya <Mesti> dihilangin dulu <tongan> proconya Wah, udah balik lagi dia Apa? Krylip? Oh, Krylip dia! Pinter, anjir! Oke, oke, oke, oke, gue hidupin bunuh aja, Bunuh aja. Mumpung dia masih di atas. kabur ya, kabur Thank you, E. Oh, aku datang, datang, datang dia. A Aduh, Aduh. Fendi. Fendi. Fendi. Jaya, aku datang Lagi pelak eh, gila. Gak bisa kabur sih. Jakarta independen buruan. dia sekali. gila. Anjir gua lagi. dia dia nge-storm. Dan jan Bolong. Head damage, dulu Abang. Ya, bang ya. Di <tutohan> tahun <-tutohan>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 di ah, kan ini, masih, masih, masih, masih gue, masih gue Tembakin ah, Oh <ster> Oke, okay, okay, oke okay? okay, sini, sini, sini sini sini sini Iya, ada Dua <laughs> meme Menur <dulu. susuk> Menur <dulu. susuk> ya, Menurut bawa ya. kabur, nah Bawa guys, Thank you Oke, thanks, dulu Sebelum diajak Tanggir surah kotak gila Butuh kamu panggil, panggil. Oh susah, kok tuh, tuh, tuh, tuh, oh, iya, berat-beratan Wah ngamuk, liat, ngamuk, liat. Wah lagi Anjir Mana Gyeh Hidupin, hidupin, hidupin oh, nice, nice. Mana dia Mana dia Oh ini ini ini, ini. Lenggo ilang ih eh, oh, itu jir. Pantatin, pantatin Overheat, overheat, gue, cepat anjing Itu itu target siapa yang mati gue hidupin Bangun lu Ih laba-laba babi Oh mati udah Mana sih laba-laba babi Ah Oke sih udah habis Memeh, nasibah, nasibah, nasibah, nasibah Mati Woy, butuh supply meme. Udah ga ada ammo gua Mantap, ada swarm Asli, asli, asli Duh, ya lu, ya lu, itu ada, ada swarm Dua, Ada swarm, meme. ada swarm Gila, Lalu mati gila. Yang, yang yang yang di sini ya Yang diselikian di mana-mana Bahaya yang diselikian Liginya yang mati uh. <laughs> On today, assol yeah, Good, oh, muset, musah Oh ya lupa ya kenapa gua ga pakai bom gua ya Tau belum Bom selalu benar ya, tahan dia Aduh oh, dia mati. Oh, se -se Asam yang, se yang listrik shit. mati. Sekum, sekum. masih banyak. Oke, di gua semua. <gaduh> Gila, <sih. laughs> menjadi partner, partner. <gaduh>, masih kangen like. <Gatutuk> Pancing ke atas terus ke bawah gitu aja, ales ya. Ales ales, oke lo, oke oke. Bisa gitu anjir, mending aja ke atas dulu, kayak itu yang si bos. Enak ya, grabbing hooknya mantapanir. Kabur-kaburan aja, udah-udah naik. Nice. Ke semua naik dulu tuh yang enak yang jauhan, paling jauh. Super nice. <laughs> Dimilihin dong. <laughs> Yeah, nice. Jan kan, kabur-kaburan Jan. kabur okay, okay, lu jangan kabur-kaburan lu Dia ngejar jalan Chan, apa, -apa? bagus Ya Iya, yeah. kabur Wee, kabur bola, bola Tolong dong, bosannya Kayak kabur kan ke atas, masih banyak Apa sih ini? Sudah Anak kamu kecil mah, abis Habis lu gua ngejak uh, parkour aja dan evade aja, evade-evetan okay. itu, tungguin sampai ya, si khalif bisa hidupin yang lain khalif ngejar dia? Ya. oh engga itu, it, iya itu bosnya ngejar si khalif nah baik balik lagi ke wajarannya oh, rocok-rocoknya ng ngalangin banget anjirnya iya, kekocoknya banyak banget soalnya dia bergarak pinak Wih, hampir Di gua, di gua Hidupin siapa lu tuh, Cewi Pecis ya, Sarah Oh, jangan, oh, it, it, it, jangan ngumpul Itu dia, jangan ngumpul Jangan ngumpul GG Gaming Wait, wait Mayday jangan. Mayday <laughs> Mayday, oh disini ada ini Wait, gua ambil dulu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 cukup nice, konyol banget ada down, Ayo, gua, gua, gua jadi diko itu, hentian banget, boom baby, bosnya ngapain nyerang gua dah, bosnya nyerang kailiff, bosnya bosnya nggak nyerang kailiff, justru si fendi tuh dikelilingin nama yang hijau-hijau, iya ya, itu perasa Kuat nge, kuat deh, Kuatlah, kuat lah, kuat Kabur, kabur, kabur Wuuuuh Balik lagi dia, balik lagi dia, balik lagi, bosnya balik lagi Rancanda Ah si, oh iya guys Oke, oke, ke gua, ke gua Biarin, ayo, pet, hidupin What's this? Gua bawa rada jauh kan Tadah Rancan Tadah, <tele> Rancannya banyak, Pak Yah, siapnya bisa Ih dulu, menjauh dulu <tele> Spot. oh ulti dia ulti! nggak kena kena oke okay, aman Lahan dulu kita gak bisa order nitra lagi eh bykot ya inilah change juga ya Abis anjir ya sama gua ya guys ya Baik, Tinggal Kuculik, Gua, hmm, gua yang habis, nice, the... oh, diculik <laughs> <tuk> ya. Astaga, itu ulti banget sat. Udah di lampu. Kali surik. Oke, oke. Enggak ketok. Susah banget anjir nih game. What the hell. Ah, gua diculek. <tuk> <tuk> <tuk> <tuk> Jangan saya, Mas. Badan gua pahit karena apa tanpa <meng> Nger, ah, Ampus, mati aja semua anjir. Good Nice nah, thank yuk thanks. Mbak, ]��는. Jangan jatuhin jangan jatuhin Jatuhin mati gue ini. <meng> <meng> Yah, bener jatuhin dari atas. jalan. <laughs> kabur kan? Thank, thank you, thank you, Oke. you <laughs> Kayak gua coba kecewi dulu Gua oh, tol banget, kampret Ya? Ya? di bawah lagi sedikit dikit cer banget, cer banget Itu bunuh dulu nih, kayaknya deh kini banget aja <laughs> <laughs> Awas, awas, awas klik kamu kan kenapa bisa sialan wiki <laughs> One gue Oh, salat ke belakang Banyak. Masih tinggal dia Gua nggak ada, ada ada peluru Oh, iya Kalian iya, dikejar Supply potnya ga ada lagi <laughs> Jalan, jalan Jalan Gila dari rumah, dia makin gak awas. Bosnya nggak mau. Kadang gede, gua ngomong mati. Gua ngomong mati, ih mm. gua, ih gua. Dia, dia turun, dia turun. <laughs> Thank you, Killif. Jatuh, gua anjing. Bye. -bye. Ya, bisa lagi peluru gue dua-duanya Prime-nya sama secondary oh. itu Udah beres, aku warasnya Ya, ya, waaat Kayak, kayak kaya gitu deh Ngepoternya Di sebuah gigit-git deh Ya Oke tadi tinggal sih Pot Rai right. okay. Kita mesti okay, nunggu potnya aja dulu aja Iya, nunggu potnya dulu, dua menit tuh Bisa iya. lah. afk kayak di atas Ya, mati sih gue gue tembak Mati Eh, nyetron challenge banget dah. Oh, Udah oh, oh, oh, oh, Thank you, thank you, thank you, oh, oh, oh, oh, Gua diculik Sialan Itu yang terbang-terbang bunuh dulu geranjir, sampah banget oh, Dari tadi itu Lagi kabur, asik-asik kan udah jauh diculik Uuuudii uh, Iya, culik lagi Culik Kenapa no, no, mau diculik aja ha, hampir ya? Hahaha, <laughs> sedikit Please, please, please Pasin sekarang, please, oh, please di Gara Dibawa kemana lagi Oh nana, no, no, kebawa ke kailip aja nih Wih Terima kasih. Sedih anjir. Dia gua, oh, di gua menahan. yang gede, Udah aja udah. Naik ke kapal. <tuh> eh kurang 1. Mana ya? Kayak-kayak kabur sih kayak. harus kabur kan? The right home is on the way. Drop party Dimana itu? Kogok, kogok, enggak, enggak, enggak, ini si tinggal ya, si Enggak lu. itu. hahaha <laughs> mati. Resmi mati. Oh. mati dia. Anjir. valid daging ini Tuh, tuh Kai, udah ada dropoutnya tuh Dropout Nice, pulang, pulang, pulang Kaburnya udah mm -hmm. Cukup retreat aja sama ini juga Wah, meninggal nih anak-anak-anak Pulang, pulang, salah pulang nih. mati nih gua nih di drop nih di drop nih ini di drop nih tuh Astek gila sekali uh, Kalif Kalif mati sih ini Oi <laughs> Eh lu masuk kali Ola oh, ah, Aduh oh, tunggu tunggu tunggu tunggu gila tong parah good good <laughs> game <gila> Masih diserang anjir Anjing <laughs> ya Datang bi adab Wah gila Kalif Oke oke oke Ah, belum sempat kebunuh anjing itu bos penasaran gua. Iya. Baku. Iya. Huh. Iya lagi lagi lagi lagi lagi. Deh baku. Return ah. Uh mantep nih game. Menantang ke GTFO tapi enggak, enggak, ini, ini banget, ini GTFO mau <tuk> RETURNER Kayak gitu, gua yang biru ada Ada titik-titik warna merahnya, anjir ada bentar apa titik titik ada merah Baku? Hiba baku? Shit Andoy Ah, shit. Duh, tinggal. Kait lagi. Drop pod is ready. Time to leave. Recalibration of gravity is commencing. Gravity. No! leaving slab in slab Yes, nice. Artificial gravity has been reestablished Ayo Come on you lazy bastard to around baru Drop fight stone stone brother Okay coba lagi tapi Cafe kompleks kita ada di sini. Aduh, Ah. Oke okay. lagi. Come on guys, younger, you know. None can stand for. Remember, no one behind. We've set our targets on several deep wells of liquid So we're sending in refinery for Yang refinery ini, kapal-kapalnya. Ada yang gagal terbang aja. Iya. baru udah. Ano, a, B, a, B, a. Oh. Apa ini? Ayy... Disgusting. Baru selalu ada, baru masuk, bener Disgusting, shit Took a loot Siapa nyerang kau itu? what the Ada yang fight belum Tuh di atas tuh refinery Oh, saya mau mau kelek kelek kelek cacing charging satu request okay, accepted stand di mana ya well lagi mana tekan bawah satu Oh, like A no A B Uh Nah, kok ini, gue, yang ganti, bawah Bawah sana Oke okay. Tidak, mah, bolongin, sih <tuk> Wah, pintu, bu Kan bisa bolongin, gak, ya jantinya Mana? B, mana? ini ini, ini, ini yang, yang arah gua nih siit oh. ini tuh dari sini, lihat biar lihat, lihat ke yang ungu-ungu yang di bawah tuh dari sini ke ungu-ungu yang bawah di tap depan kita arah ada ke bawahan lurus ke bawah oh iya ada ungu tuh ya lu juga skylip udah nafek itu gua Turun ini kabelnya, kabelnya kita masih turun nih. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. <tihan> Ini apa anda? Ayo bolam sini kiri nggak? Itu tegang. Awana? Naik lagi coba bolong. Coba cari membuat bolong. Bisa sih situ, di situ, disitu situ, dari situ. Okay. Okay. Ya Tuhan. Oke. Oke. Sudah, Tinggal di Nin aja, tinggal di build. Gue pengen bentar, bentar, bentar. Ada, ada, ada, ada, ada. Ada, ada, ada. Ada, ada, ada. Ada, ada, itu bolong yang tadi, jangan jatuh situ juga Tambel dulu, sih. tak? Eh, itu Bisa tambel, anjir? Oh, pakai oh, pake, kayak, kayak pasir itu Yang, yang bentuknya kayak madu What the hell? Hmm, jalan B ini Kita tinggal tinggal Ini apa Pak ini ya kabelnya sama pumpnya Empas yeah. Iya. Apa ada yang minta di tabel? Oh, ayo ready? itu? Ready. all pump jacks are working at full oh, the noise will draw in the locals So stay on your toes <laughs> and do what you can to protect and maintain the equipment. Wait. Uh, okay. Incoming swarm. The the defend, defend, defend. defend. <laughs> Pump sequence Depen, uh, yeah. <laughs> <b> <laughs> pipeline benerin benerin ngecat semua pipeline in order This pipeline is fixed, but there are more outstanding issues. Oh, shit. All pipelines fixed and operational again. We got company. Incoming swarm approaching you. Uh -oh. siapa anjir yang protokin, sarah Aba-Aba jalan aba ini yang putih tuh anak that. itu and affect the doctor again. However, we still pipeline repaired, but all pipelines are still malfunctioning. <laughs> Beres, mas admin. Udah, lanjutin. yourselves. There's a big group of incoming enemies gua. Tuh ada supply kan tadi. Sih Okay, we've got a problem with the pipelines. Fix it to keep the extraction running. Okay, yeah. Oops. Angel down. Okay, Kylie. Pipeline repaired, but all pipelines are still malfunctioning Sial, gue jatuh. Ini cara ke atasnya oh, ada pipeline so ada... <laughs> Ya, cuma gak asing gitu the refinery to run. Ya jatuh lagi, jatuh lagi. Fuck, fuck, fuck. kayak, -kayak bisa dudin nggak kaya? Makasih. Ini ada jalan. Load, jadi gue loot team, gua ngasih di mana? Oh ini launch requisition launching now there be noise. excellent work minus all liquid more kind of been <laughs> and the cargo rocket is fully loaded all systems are go Knock just mark. press the launch button plus ya, laba-laba-laba-laba-laba tersebut yeah. oh, Awas, jauh-jauh da dari yang itu, mining Hai uh... Well done Cargo rocket is returning to orbit We're sending in the drop bar to get you out Hang tight T-minus 3 minutes your god this hot why am i killing the wildlife aja <laughs> <laughs> <laughs> mana yo ohnde oh, <wow> <stug> <Okay. laughs> kemenangan of first, to Kagak samain fortnite, anjur. Dua, bbb. What the fuck is this? Tuhan, It's me, you are slime. Renai! Nggg, goblin. Goblin, goblin. Ambus. Takuan sih, anjur. Ini udah hadiahnya nurun loh, on. Ada-ada yeah. aja ya. <laughs> <Yeah>. <laughs> doang, kena Padahal gue juga pingsan loh. Survival sih kayak tiga doang. <laughs> stupid. Dasar kalian stupid. Ya, nah, apa sih yang upacara kemenangan nih? kelakuan anjir kita kemana kan dua doang oke okay, next mission eh wih kita suruh escort dong oke okay, guys upgrade dulu nih nah sudah Jatuh jam setengah lebih Kayaknya aku bakal record hari ini, pokoknya aku mungkin nge-faming bentar tuh, Ehh, kalau gitu sampai ketemu di play selanjutnya ya, part selanjutnya. Bye-bye, jangan lupa like, komen, subscribe. <usik>